Wow, besar sekali teman-teman. Kayak pistol ya. Wah wah wah wah wah. Kita masukin. Ini apa teman-teman? Uh, besar sekali aja kita cuci. Wih, ternyata mobil spot teman-teman. Wow, mobil impian kakak ini halo halo halo kembali lagi bersama kakak di channel sda Wee. seperti biasa hari ini kakak akan berburu mainan lagi wah dan jangan lupa kita siapkan dulu keranjang ajaibnya keranjang apa ya keranjang ajaib warna hijau Mana ya panjangnya? Wuh, uh, uh, uh, uh. Oh, itu teman-teman. wadidaw Wih, panjangnya ini panjang ajaib. Warna hijau. Wah, di depan kakak ada sawah, ada gunung. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, langsung saja kita cari mainannya teman-teman. wadidaw Sudah dapat teman-teman kan kita masuk ancam ajaibnya kita cari lagi teman-teman Laha lagi banyak sekali teman-teman, wih, tanya kita sukin, kita cari lagi, wow dapat lagi teman-teman, hi, panjang ajaibnya celo teman-teman, hahaha, di cari lagi teman-teman, wow, ada lagi teman-teman. Keren Teman-teman, ada lagi teman-teman. Wow, kotor sekali mainannya ini. Uh -oh. uh, nanti kita cuci teman-teman. Cari bersih. Uh, wow, ada lagi teman-teman. Wih, banyak sekali mainannya di sini. Wow. Cari lagi teman-teman. Wih, ini ada lagi. Wow, ini juga kotor sekali teman-teman. Uh, kita cuci nanti. Wah, cari lagi. wadidaw Ini dia teman-teman. Kita dapat lagi. Wow. Okay. Apa ini teman-teman? Wah, nanti kita cuci ya. Mas sudah bersihkan tahu ya teman-teman, hewan atau apa ya? Wah, dapat lagi teman-teman. Wih, Gara -gara -gara. wow, ada lagi teman-teman. Wih, kita masukin. Ayo, banyak sekali teman-teman. Ayo kita berburu lagi, terus berpuluh, terus. Wow, ini dia, dapat lagi kan teman-teman? Wah, wow. pasti masih banyak nih teman-teman. teman-teman ayo kita hampiri wow besar sekali teman-teman wow wih, besar kotor lagi aduh apa nanti kita cuci oke okay? kita cari lagi wih dapat lagi kan wow wow dapat lagi Wih. Dan, dan, dan, dan, dan. wow, ini apa teman-teman? Uh, Dapat lagi kan? Wow. Dan, dan, dan. Ayo kita buru lagi. Wow, ada teman-teman. Wow, ini juga ada. Wih, banyak sekali. Wadidah lagi, wah sudah banyak teman-teman, wow itu juga ada, wow apa itu, wow besar sekali teman-teman, kayak pistol ya, wah, wah wah wah wah wah, kita masukin, nanti kita akan cuci di situ aja ya teman-teman, wah banyak airnya. Banyak sekali, kan? Oh, kayak lautan. Ayo, selesai kita cuci ke situ. Yuk, ah, ini dia, teman-teman. Akhirnya, -teman. oh, ini Wih. Ayo, kita ambil mainannya. yang mana dulu? Yang ini dulu, yang besar dulu. Wih, tapi setol teman-teman, wow, setol mainan, wow, ciu, ciu, ciu, ciu. Wow, kita taruh sini. Kalau ini apa teman-teman? kita cuci. Wow. Oh, ternyata hewan dinosaurus teman-teman uh, hewan langkah ini sudah tidak ada di dunia oh. kalau ini apa teman-teman uh, coba yuk kita cuci Upsi, cuci terus sampai bersih cuci terus sampai bersih Wih. ternyata macan teman-teman kalau ini masih ada di dunia teman-teman ini hewan buas ini jangan mendekat hewan ini ya teman-teman uh, cuci sekali kan Keren ini apa teman-teman uh, besar sekali ayo kita cuci wih ternyata mobil spot teman-teman ya, mobil yang kakak ini kalau teman-teman impiannya mobil kayak apa ayo wow. keren kan? kita taruh sini kita ambil lagi Wih, ini apa ya teman-teman kita cuci wow. ternyata apa teman-teman iya -teman? ternyata power ranger Wih. kita cuci lagi teman-teman badai dong ada motor spot teman-teman wih -teman. keren keren keren keren, keren. kalau ini wow kalau ini mobil derek teman-teman Keren. -teman. kita wow. nah, taruh sini ini apa lagi teman-teman kita turun dulu wow ternyata hewan teman-teman Uh, hewan sakar pau ini Wah. Wow kalau ini hewan apa lagi teman-teman? Wow, ternyata hewan rusa. Wih. kalau ini apa teman-teman? Kita cuci dulu. Wow, ternyata Ultraman. Kalau ini cuci dulu. Wih, ternyata mobil molen apa lagi teman-teman dulu wow ternyata mobil polisi kalau ini apa teman-teman wow iya teman-teman ini kejadian kuda nil wow. lagi teman-teman wih ternyata power ranger warna merah Wah kalau ini teman-teman, wow iya ini teman-teman, ini Batman, Weh. masih banyak teman-teman, lagi, wow, ini Power Ranger lagi, sekarang warna hitam, masih ada teman-teman, wow, kalau ini truk molen lagi. Ada 2 thermolannya. Wadidau, kalau ini apa teman-teman? Wih iya teman-teman. Ini Power Ranger. Power oh, biru. Luar entar satu lagi teman-teman. Wadidau, ini dia teman-teman. Wih ternyata hewan kuda. Wow, wow. Sudah habis teman-teman. Ya, kita tonton. Kita lihat ajaibnya. Ini tambah ajaib dapat banyak mainan ih keren keren, keren, keren sudah habis teman teman ini dia wah sudah bersih semua kan wah. sudah dulu video hari ini ya teman teman jangan lupa dukung terus channel kakak ini biar cepat berkembang nanti banyak tambah banyak lagi teman teman oke okay? caranya tinggal like sama kasih subscribe ke kakak oke okay? dah sampai jumpa